Halo guys semuanya welcome back again di channel Chainsaw Slot Malaysia. Di sini kita akan kembali bermain switch Donanza ya seperti biasa. Dan di sini gua bawa kredit di satu juta seratus eh satu juta seratus ya satu juta seratus ya. Oke okay, langsung aja di sini kita gaskan aja polanya gimana taktiknya gimana caranya ya. Langsung aja simak video ini jangan skip skip tentunya ya. Oke okay, let's go pokoknya boy. Wah. Kasih pengecrotan, ayo. Ayo, ayo. Ini masih masih pagi udah dikasih praise spin boy. Mengerikan sekali ya langsung jika scan kita simak di sini apakah sayur yang kita dapatkan atau apa ya itu anjas jarang-jarang soalnya boy kita lihat dulu di sini apakah ada isinya atau tidak ya mudah-mudahan berisi lah ya 249.000 free spin ya lumayan lumayan boom 29200 ya lumayan nih 200.000 Boy udah lumayan sih anjir 1.300.000 berarti kita udah dapat 200 ya di awal-awal ya yang mudah-mudahan lah bisa nambah lah ya tapi kalau enggak ya sorry Boy gitu ya oke okay. Kita lihat dulu di sini apakah masih berisi atau enggak ya. Mudah-mudahan masih berisi, boy. Ayo tolong. lah tolong, tolong. Come on, come on, come on. Free spinnya Kita usahakan di sini jangan dulu membeli spin ya kita cari gratisan aja dulu Guys ya profit 100 200 sudah aja kita wedekat aja ya jangan terlalu uh, apa ya jangan terlalu terbawa suasana lah ya jadi kita tetap uh, kontrol gitu ya mainnya dengan kesadaran penuh aja kesadaran penuh nggak the Boy ngeri ngeri ngeri Oke kita lanjut di sini Spin cepatnya ya Spin cepatnya kita gaskan di tiga uh, apa 50 50 50 Kita kasih 50 aja Ya mudah-mudahan kontennya nggak terlalu lama lah ya biar kalian nggak terlalu bosan untuk menonton ya Okay guys, ayo kasih tembak-tembak manja lah. Bisa lah, ayo press spin, press, spin manja gitu ya. Tapi bertambah loh, nambah loh. Tuh. 1.7350 boy. Udah enggak lah, gak usah beli spin lah ya. Kita usahain jangan beli spin, kita pakai cara ini aja gitu ya. Eh guys, by the way di sini gua mainnya di taktik 88 ya. tuh ciris paling gacor paling ampuh paling terpercaya tentunya guys jadi buat kalian yang mau daftar yang mau join langsung aja gasken ke taktik 88 ya titik 88 oke okay guys langsung kasih gacor sama taktik gue yakin gue boy Aduh, oke okay lah. Abis pula ini kita udahan aja lah ya, karena kayaknya nggak bakal dikasih lagi dan kita juga di sini udah profit sekitaran 200 ratus itu oke okay ya. Nggak apa-apa, nggak terlalu gede, tapi yang penting kita bisa withdraw gitu ya, guys ya. Seperti itu aja, ya guys ya. Oke okay guys segitu aja mungkin yang bisa gue share di hari ini Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya See you in the next video guys